Hai guys, berjumpa dengan Loren. Kali ini, Loren kedatangan Simbah. Ini guys, mau potong, berapa mau dipotong? Kayak apa ini, Mbah? Sekar sing motong, katanya Simbah. Guys, gundul <guluh> ini para masternya loreng ini guys, pelanggan lama ya kali ini datang kita dipotong sama loreng oke okay guys, saksikan sampai selesai ya Simo ngaret mba. pindho mbak. Pindho. Yang pindho. Tapi ini kafein terus simba. Turun. Laren laren tanyain kepada simba,nya sehari cari rumput berapa kali, mbah? Dua kali katanya. Laren tanyain lagi. Sapinya ada berapa Mbah? Ada dua katanya. Sehari berarti esok karsore mbak, nggak itu ya? Berarti, cari rumputnya simbahnya itu pagi sama sore. Dua sak. Kami ini kamu repir nggak? Pagi-pagi, 81. Uh, 81. Lo rentanya sama si banyak guys. Usianya berapa? Katanya 81 tahun. 81 tahun Usia yang panjang Sekali mudah-mudahan lebih panjang Lagi usianya simpasi guys Biasanya sumbak ini kalau potong yang bawah kalau minta habiskan ya. yang bagian atas ditunggalin dikit-dikit disisain dikit-dikit biasanya mintanya kayak gitu guys. Soalnya biasa mengangkat sat ya rumput satu sat gitu. biar nggak panas katanya kalau nggak ada rambutnya kalau tidak ada rambutnya panas ke kepalanya ya. berat ono oh 50 kilo Mbah bilang sini Mbah 50 apa 50 kilo Mbah. Nah itu Mbah. Ya itu. Ya itu. Ono. Kalau itu. Orang nanyain satu satnya itu kalau ada rumput berapa kilo kalau 50 kilo 60 kilo ada katanya. Diangkat di, di atas kepala berat. Makanya minta disisain biasanya rambut yang bagian atas itu agar eh, saknya tidak tersentuh langsung dengan kepalanya. Udah hampir selesai guys. Di sini jauh dari hutan guys ya. Kalau mencari rumput biasa di pinggir sawah atau di pinggir sungai biasanya. Jadi nggak ke, ke pinggir hutan tidak, di pinggir sawah biasanya. RP dendeknya enggak? Iya. Dikurangi ya? Kalau orang ya? tanyain yang bagian depan dikurangi, ya katanya dikurangi. Ya hmm. udah selesai guys kayak gini mintanya sih Oke okay, sudah selesai Lalu nah, tanyain katanya Simbah Anaknya ada dua Yang satu di kampung sebelah Yang satu ikut Simbahnya Oke okay, guys sudah selesai Pemotongan simbah. Terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren Tinarbarbet. <tip> Hahaha. Woy. Simbahnya sudah pulang, oke dadah. <SILENCIO> Lapa nggak tak netu bebah, masih kau itu weh, baten baten, baten biasaan loh weh. Iya, apa potong bos weh, kalau kesini potong langsung aja potong nggak usah bayar. Oke, okay, okay, makasih. Pundak. Biasa sih potong banyak simbahnya potong kalau potong tidak pakai bayar ya sama saya kalau orang-orang tua tua kayak gitu. Cukup digratisin aja. Soalnya udah tua kasihan Jadi Loren bantuin dia uh, Untuk potong gratis gitu aja Oke okay guys Terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren Sukses untuk anda semua Yang sudah Support dan subscribe Good luck